cuma terkadang-kadang anak itu hanya sebatas mau gawang dapat makan sama tetap minum hanya takut untuk dijeda saja sejauh ini memang kadang anak masih jajan kalau di luar itu masih bawa sampah dari luar ya sampah plastik sebesar itu mungkin nanti kita so Yang juga eh, di luar biasa, kita akan bawa uh, masuk ke dalam hidup gitu, yang nanti lebih terpotong oh, lagi uh, Mungkin nanti yang baik-baiknya itu sampaikan Nanti kita, kita akan memayangkan kalau misalnya jajan ya, itu Kalau ada luar tepat, enggak usah dimayani sekalian ini so, Untuk salah satu cara lagi di Malaysia, Karena kita selama ini baru segatas atau sosialisasinya terdekat-terdekat saya pak untuk uh, mematikan sampah untuk tidak membuang sampah jadi uh, banyak.